Ya Pak petinggi. Iya. Okay, siap. Singiki waktu itu gue yang ngomongin harus singiki. Sabar sabar. Nanya-minang. Oke. Iya iya. Oke. Pak Kades. Namanya siapa? Bener. Nama. Sofwan Pak gubernur Hah? Sofwan. Sofwan. Yeah. Iya. Sudah jadi Kades berapa periode? Satu Pak gubernur Oh baru toh? Iya. Yeah. Itu pasarannya kalau jadi Kades satu orang berapa? hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe oke rahasia pak belur berapa? biasanya jenengan kan apa rahasia pak oh orang gini wek di atas 100 atau di bawah seratus? seratus seratus Ini di Mas kebetulan nih diundang karo polisi karo jaksa nang Arab Mumpung ini, mumpung enggak nggak apa-apa. Lojujurin ngaku menunggu oh, Pas apa ati nih Mas Sofiani? Biasanya nggak satu nih saya toh dua masa pirau. You know. Sama Pak Benur. Oh, nyatusan kape. Iya. Nggak sama tak pinter nih. Dua ratus, tiga ratus, ratus. Nego duitnya Dewi, kaya mertua pengutang. <gbg> Ya, kaya mertua paling mertua. Mertua, mertua, yeah. Pak. <guluh> itu anak sekuleran, ini siapa <guluh> tadi? Nyonya, Pak. Nyonya istri, Pak. Mertua, Pak. Mertua oh, nyumbang, loh, Pak. Ini yes, sana, yes. nah, nah, eh, berarti tekoni nyaut-nyaut. Nah, kita tuh net datuk, tapi gini, kok, nyumbang barang. Eh, lah, Bu, mana nggak usah ya? Saya minta tekoni bocor, mungkin loh. Iya, iya, jawab aku oh dikai imertuane ketok banget mulanya mas karo sing karo bojo sing sayang iya, utang sayang bener. bojo ini dewe yang disayang iya, iya tak telung atus ini ngga lutang namun no, betun keseh pak Benur. iroh keseh, kali atos kalau ngatus iya acaranya nyicil biyong bayaranmu ya usah usaha pun pak Benur. hah? gagal usaha lentuni pun No, kades apa usahanya eh, mungkin kalau no, kades kayak angop pak kubelur oh, ya angop oh, ngerti e. pak itu ya maju kades ini e, panggilan jiwa pak kubelur ini ku oh yes eh <laughs> <laughs> pak ibu rumah ini realitas politik ya kira-kira e. jenengan dari dana desa yang dikantongi kantongi binten. betul sakit ya pak gubernur? Hah? Betul sakit? Tenane, ini mumpung diseksa e. ini dari Pak Bupati bareng loh, betul sakit. Masih dipecut Pak, tanggi dicah. Sing soakelola pinter proyek, apa? Proyek-proyek sing soakelola. Soakelola, gih. PLP, gilir loh. Empat ratusan. Empat ratusan. Eh. Biasa nih kik PG, pirang persen. Bu Tenetan Alah rasai se.. Iki.. Pak Polisi, nah, Pak mau ditangkep gak? Iki nganu assessment gak? Oja oh, ditangkep lho pak? So, e, Wewes, tak jamin orang ditangkep bantan. Ini butuh kejujuran, Ben, gue gak usahin mas Gak usahin mas e. Sofian. Piro biasanya e. pirang persen Biasanya lurus butternet tengah lho KS2 Bu Tenetan Pak Belur Elah ngaku ha, ini cerita KS2 Bu Tenetan Bu Tenetan Soalnya saya bekerja kayak masyarakat yamba. Sampean memang kade hebat kok. E, kepercayaan Pak e, kan, Bunur. Ini kira-kira menurut jenengan, ntar ngomongannya jenengan itu dipercaya apa mboten? Kedaya dipercaya Pak Bunur. Ya weh, serasa melirik. Percaya aku ini. Mboten pia uratatekoni loh, koncamu jari mboten ini loh. Eh senangannya melu melu. Eh ya Allah. Pak Sofyan. Oke. E. E tiga masalah yang paling utama di desa Woro apa? tiga aja e, iji e, memang ini pak gubernur Woro memang termasuk desa miskin ekstrim pak gubernur jadi orang gue nganggu tapi kalau perlu ya pak Yes, e, tunggal RTLH pak gubernur kali jamban oke okay. sebab dari Perpal kemarin masih ada 33 warga tidak. yang rumahnya tidak layak pak tapi oh. kami dari desa sudah mengintervensi pak sudah memberikan yaitu tujuh rumah pak tujuh rumah Tum -tum. dari 33 oke okay. oke okay. yang, yang dua dari aspirasi DPR pak jadi sudah sembilan masih kurang 24 pak mohon bantuan pak gubernur gah. biar gah. desa kami ke dari miskin ekstrim gah. pak gubernur gah gah gah Oke. Okay. Okay. aku menghentikan masalahnya itu menjauh ini okay. kades nanti terlalu 100 juta yang ini ekspresi ini yeah. oke okay. okay. RTLH ya Nggih. Jenengane nyumbang piro omah? 15 juta Pak Gubernur. 15 juta, tak bantu 10. Yeah. 10 juta ana ngono Pak Gubernur. 10 rumah? 10 juta Pak Gubernur. 10 rumah 10 rumah, Bro. Aku Gubernur, masa Mbang nyumbang 10 oh, yeah. juta. Yeah. siap. Siap Gubernur. Ya. Nggih. Yeah. Yeah. Goseng-goseng, lagu aku tiga, iya apa lagi? Oh, dukung, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Pak oke, lagi oke, ya oke, oke, dukunya asli Woro Pak Gubernur itu Pak Iki lurung tak tekoni ngomong, baik nah, kita Iki nae utangi C Rong atau juta wak. yang ini, kan tahu ini wak. Wak. Itu, bu. Wak. Wak. Iki. Sebungs es meremset topu. Iki tobat aku malam mulai aku hari Pak Sofyan, Sici R ya, T L H bantu sepuluh dan sepuluh Iki aku bantu nih orang orang Rong Ew Patikur tahu niki. Oke. Botes sakit tambah Pak Gubernur. Aku yang tambah. aku yang mesti harap ngomong gigi. orang ratau bersyukur, Wonilah, maturnun, syukur raha, Butilah, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Malah Nono, gitu. Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Nono, Ya, kedua masalah ICJRT lalu jamban yang apa? oke, kalau ini Pak Gubernur di Desa Woro masih banyak KRT, keluarga nih kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan sosial Pak Gubernur, kinten-kinten menawi Jawa Tengah ada program BLT? Oke. ada berapa? mereka miskin oke, tapi Lansia Pak Gubernur oh, miskin Lansia. Lansia ada berapa orang? 75 Pak Gubernur oke, orang-orang tak bantu kuih dibantu Pak Gubernur. Gah, gah, engkau, aku bantu kowe menjaluke luwe oke kok. Toten, Tuan, to Jawa Tengah ada program Pak Gubernur. Apa? KJS ini Pak Gubernur. Oh, jaluk. Karjo kesehatan niku. Jaluk KJS. oke, okay, soalnya di sane kula dereng enten sing dapat Pak Gubernur. oke, okay, nggih, wis. Datane mbok keke aku kapan ben iso tak verifikasi, Bro? Besok Pak Gubernur. Oh, ngene nah, loh Aku seneng tenang ndelok okay. kades ngene iki. Estu renar di cak cek cak cek sat set sat set ngono Ya, 75 ya. Ya Mas ya. Okay. ya ini okay. sudah tak lapor ke dinas. balikin sampean komunikasi ngobrol kalau apa Dinas Sosialku ben diverifikasi. Ketiga. Mboten okay. okay. kebanyakan turu wau pun kata usulan. Iki tesih male. siap Pak Bendur. Turu sambat Kom tawu, Pak. Tesih Mas. Iki ya. untung sampean dialoge karo aku ini daring. Ya. Kowe nek nang nah. ngarep kuno lah ya wis tak Monggo, monggo nek iki monggo le Gubernur. Siap. Yes. Iki malah iso gelut kades karo gubernur lak Cilaka to iki. Nggih. Ah pak Mbok sesuk nek kadesnya yang sing rada sopan ngono piye Pak? jadi apa sing ketiga? <laughs> eh, ketiga ngaten, Pak. Mencakup niku, Pak. Wilayah Desa Wuro kan luas. Terus jauh dari pemerintahan kabupaten ke dan kecamatan pak okay. soalnya dikso pak orang ini gaya okay, terus ngapa? seik-seik ada buka jalo apa abis mudeng gak? mobil pelayanan pak yes. oh okay. mobil pelayanan ini ku ngapa? yee okay. okay. okay kados ini ku lah menawin omoh enten-onten tiang pegatan kerjanya pedigis yang kita pak ngerti loh astagfirullahaladzim lah kok si diomok ke programing fasilitasi wong pegatan ini loh ini gimana? mobil operasional itu gimana Pak Kades? kan ini pula yang masih fasilitasikan jemputnya warga bagi damal KTP, ada akden itu, itu loh Pak Oh. saya saya saya saya tak ewangi saya saya jawab pertanyaan itu saya tak ewangi berapa jumlah ibu hamil? 31 Pak Piroh? 31 Pira? 31 pak. Iya aku kerungu rasa ngegas Tiga yeah. Yang yeah. Risti berapa? 19 pak. Hah? Sembilan belas. yang Risti 19 belas. Yeah. Apa waeris ini? G. 19 sembilan yeah. Ristinya yeah. apa aja? Kesana dijab beja desa mohon pak. Aku es batin okay. no, aku jane mau dibemoin yeah. ribu yeah. kuwi kuita. Oh. Eh. Si, nggak aja jawab sih. Ya wes, nerang ngerti Rababan yang ngomong ini bener. Angka eh. kematian ibu melahirkan Biro? Nol pak. Nol. Uh, Elo, pak. Ya. Nol, Angka betul, kematian balita Biro? Dua pak. Nol. nol. Nol. Nol. Nol. Bayi yang dua bayi yes, pak, yes, bayi. Yes, bayi. Yes, sangat, yes. yang dua bayi. Angel wes, simbol Nol. Sing jujur nol apa lolo nol pak ini bidan nih bidan nih bidanmu nol. Nol. Nol. Edan ngatek Dan. ngatek Bu assalamualaikum Pak, bener. salam, g Bu Bidan Asmanis Sinten. Kenalkan nama saya Supriyanti Ningrum Bidan Desa Woro. Sinten. Waw. Supriyanti Ningrum Pak panggilannya Bu Arum Pak. Supriyanti. Arum Supriyanti Ningrum. Eh, Supriyanti, Supriyanti ki Eh, Pak. Siti Atiko Supriyanti Aku naik ke gue, ke si Bu. Dalam, Pak. Jumlah ibu hamil, Piro? 31, Pak. Dengan resiko tinggi 19. Oh, meliputi obesitas, kek, anemi, umur kurang dari 20 tahun, umur lebih dari 19, 35 tahun, hipertensi, mioma, post operasi, tiroid, Pak. Monggo Pak, beripun Pak. Beripun Pak. Aku lagi terpana ya, tau gini kita. Mestinya jelasin ini langsung rime blong. Ini ciri-ciri bidan hebat. Jadi kalau ditanya oh, tujuhnya, soal ini apa? langsung berrocos ya. Oke, okay. stunting berapa stunting? Stuntingnya tujuh Pak, disebabkan tujuh. penyebabnya karena BBLR, ibunya anemi dengan penyakit penyerta Pak. Penyakit penyertanya apa? DM pak DM GPLR ANEMI pola asuh pak yang kurang Kebanyakan kalau di desa woro ini Ibunya pada bekerja pak Jadi dititipkan sama Mbae Terus Mbae tiapake ya, enak ngunuh gue Mbae kata dibariknya dolanan niku nopo pak marahin niku Lah terus ya iya caranya jenengan ngedukasi mendidik Mbae kipie saya bersama puskesmas dan bersama dengan kader-kader waro yang hebat kita kunjungan ke rumah pak untuk oke, edukasi oke. ada kegiatan kelas balita juga pak kelas balita, lah kelas nenek-nenek tadi yang dititipi-pikipi piye kelas mbak -mba sih dititipi-pikipi lho yeh, pas pada saat pos Yandu ya, pak. itu kalau bambak kalau sama putune di pos Yandu gitu bawa lato-lato gak? <laughs> <Gunyi> Ada yang enggak, Pak. Ada enggak, enggak, enggak, tulanan enggak, enggak, enggak, enggak, pak. enggak, yes. yes, oh, oh, enggak, yes. Pak. enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Oke, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Tiga bulan, Pak. Sembilan puluh hari. Tiga bulan, ya? Oke, wes. Wes cukup. Wes, Pak Kades, e, matur nuwun. Oh, Pak Kades, Pak Noseu. Pak Gubernur mohon maaf, Pak Gubernur. Mohon saya, oke. Kayak ngundang aku. Kades ngundang si Nanggon, gubernur gitu. Tukar tempat, ya? Gitu, Noseu, Apa? Pak Gubernur. Apa? Pak. Biar stuntingnya, biar oh, lolos, jalo, Pak. Jalo jalo beras beras, Pak. apa <laughs> Beras susu, Pak, untuk... untuk... Beras. anaknya untuk... Ya, pak yang beras yang itu loh, yang ada untuk... untuk... untuk... tambahan untuk... folatnya untuk... untuk... untuk... untuk... beras apa untuk... untuk... untuk... untuk... i Beras. untuk... bidan orang ngerti untuk... untuk... untuk... untuk... untuk... atau untuk... untuk saya saking terpananya sama pak Ganjar, ya eh, pak ya lo alesan saya followernya lho, lho pak Supriyanti Joyo Indo Arum, pak, pak bu Arum pak hah? beras forti pak, beras forti Nah, beras. beras kopi beras kopi forti pak beras roti botan beras forti forti kia apa? forti Beres, yang isi ada kandungannya asam folatnya, Pak. Oh, bener. Yeh, tak kiri nih. beres. I Alhamdulillah, terima kasih. Hey. Pak, lagi, Pak, lagi, Pak. <laughs> lagi, Pak, lagi, Pak. Lagi, Pak. Pa. Untuk meningkatkan kinerja saya, Pak. Sebagai bidan desa, Pak. Laptop, Pak. Laptop. <laughs> nah, sekarang aplikasinya banyak, Pak. Bidan desa, Pak. Ada Eko Hot. Nah, kalau itu apa? EPPGM itu, membantu yang KPM itu, Pak. Ini dari Jiko yang ini, kita menang, kita artinya, itu. Ya. Koordinator Pustu juga, Pak, di sini, Pak. Setafirullahaladzim. Desa Besar, koordinator Pustu juga, Pak. Pemegang program to, juga, Pak, ini. Biasa ngomong, menang, kita enak Kapolsek. Masa, kalau dapat PKK juga, Pak, saya, Pak. Pak, Kapolsek, ada enggak? Pak Kapolsek turun, ini kan menang, Pak. Pandan kami, itu kan menang, ini kan tunggu, kuih. Kesuksi mana subversif ya omongan ini. Ge, <gih> <gih> tak bantu mobil kalau laptop. Alhamdulillah terima kasih Pak. G Gak proyektornya sekalian Pak. Ada saat penyuluhan Pak. Ragu esko tidak ke mana? Bu. Esko tak sediak ke kulkas, kipas angin, rumah gitu, kasur sekalian we kompor gas gitu itu gak bosen itu pak kalau lihat gambar-gambar kalau ada proyektornya kan enak gitu pak Raga oke ini antara butuh aspirasi kalau meres kodoha Terima kasih ya pak kancar ya eh ini bedanya hebat ya Nanti. pak pkk ini loh pak pkk ini gak dipikir loh pak gak gak gak sumpah nih agak gak ya orang ini mau Oh wes wes rumahnya mana untuk neompong ini menambah daya tarik ya pak? daya tarik ompong depannya PKK PKK-nya itu lho pak ya Kita PKK ini kwe bantu ya. sih ya bantu apa penurunan stunting tadi oh, Da sosialisasi sudah sudah di kesehatan suda. pendidikan sudah pendidikan sudah, administrasi kependudukan juga lancip. ngomongnya karo mendelik, mendelik. ngono loh, ngono jaluk iya, iya, iya, mono, jalo, eh, serabungkin tiga, Pak loh, moskotno, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, yo jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, Uh, uh, Ajar, nanti, mampu. nanti kalau bu Pkk-nya yang pakai seragam itu pasti ditanya. Oh, seragamnya kok bagus sih? siapa okay. yang ngasih? Pak Ganjar. Uh. Ah. Nanti kan, nanti kan gini Pak. Saya tanya Pak Ganjar warnanya paling suka warna apa? Merah. Ah. saya pakai merah nanti Pak. Oke okay, Pak. Eh, orang orang Pak. Maksudnya kan biar Pkk juga tadi dipanggil di situ bantuan untuk PKK desa ngotot lho pak, di luar nih ku ngotot nonton loh ngotot niku, koso fisik terus apa, oh PKK-nya belas gak disentuh. Oh, ya allah, koso aku ngotot jenengan tegel nonton lho pak, oke pak, dia tuh seragam seragam wes seragam, wes orasan dicatat neng empat belas ribu usulan tadi Pak Ganjar sendiri. Tangan, kok. Aku Kapolsek dan Rami lupa sampaian. Orang aku tekan gawan bayi, ngine, betah? Oh, betah, betah, pak. Betah, betah. malah betah. yang dicari itu seperti ini, Pak. Kita kan saling membantu saling mengisi. Akan Akan ya saya isi, ya, saya Iya isi, sana, bu, Pak Bupati eh, Toba, Toba ibu baik kakaknya itu ndak blek makannya masih gemuk oh, jajahnya sama ndak blek Pak Kaposek ini mengundangkan nganu niku kuru-kuru -men, mengundangkan ras krim sekalian mau niku dirangkan niku, sekan meneng niku ngeetol <hih> oke okay, pak, seragam nge, siap-siap hey. siap. seragam nge, ibu ibu oh ragam salam buat warga semuanya terima kasih kita mau lanjutkan nanti yes, yes, ada mobil yes, yes, ada laptop yes, yes, ada apa namanya moyo beras fortifikasi sama RTLH 10 wes Kowe tak dongake sehat kabeh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ge, cepet dipateni, dipateni iki. Ono mana? Wis ge dipateni, miki Mas ya. Wis.